teman-teman kembali lagi di channel saya Nikolas Surya nah di video kali ini saya akan mengelilingi uh, teras Malioboro atau relokasi PKL yang ada di jalan Malioboro nah, ini saya mulai dari pintu masuknya Alhamdulillah <ihak> <Yes ,Wouldlich. Rahaf! gantan> Om Namba, Amin. rajin gua anakku lah selamat <tuk tangan> menikmati pulak kali Abang Saya pun satu ya Pak. Sudung bill yang Jam gitu sama sakit lu <laughs> ¿Qué pasa? sekian dulu teman-teman video keliling teras meleboro saya jangan lupa like komen share dan subscribe serta nantikan video saya yang selanjutnya mantap teras meleboro